halo sahabat tommy studio, perkenalkan nama saya Meliana kita masuk ke modul 4 untuk virtual server di mana modul ini akan mempelajari cara membuat Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 dan juga membuat website sederhana dan menghostingnya di EC2 Instant menggunakan Amazon S3 Bucket ada beberapa istilah yang kita ingat-ingat lagi yaitu tentang Amazon EC2 ini adalah web service yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Anggap saja ini seperti menyewa komputer di cloud. Kemudian Amazon S3, ini adalah layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service untuk menyimpan data di cloud. Bisa berupa image, audio file, video file, dokumen, dan lain-lain. Amazon is itu adalah salah satu layanan cloud AWS yang paling dasar dan umum digunakan. Pada dasarnya ini memberikan pengguna computing power di cloud yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas mulai dari pembelajaran mesin hingga menjalankan aplikasi, membuat query database, dan streaming video. Oh ya, di sini kita juga akan launching EC2 kita yang nantinya dapat digunakan sebagai server untuk menghost situs web kita. Secara umum disarankan agar pengguna membuat ec instan Instant dan S3 Bucket dalam VPC. VPC adalah Private Network di mana S3 Bucket atau ec Instan Instant akan diakses. Menggunakan VPC memungkinkan kita untuk mengontrol secara ketat siapa yang memiliki akses ke sumber daya kita dan dari mana mereka bisa mendapatkan akses. VPC dapat dipecah menjadi subnet untuk memberikan kontrol yang lebih terperinci atas akses dan keamanan VPC berbasis region. Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan dua lab, yaitu melaunching easy instant dan juga membuat S3 bucket. Akan dibahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.